suasana udah selesai ya pare udah balik dari merangin bangkok oh uh, paranya balik ke Jambi ya ke, ke itu ke mana ke Jakarta ya langsung uh, gas ke Jambi langsung balik ke Jakarta inilah kondisinya ya ini kondisi suasana ya suasana uh, setelah Parel Perform ya Tempatnya ada di uh, Family Abadi ya Waterboom Family Abadi uh, Merangin Jambi Pemenang Oke guys Inilah kondisinya ya guys uh, Ini di salah satu kabupaten Merangin ya Yang ada di Provinsi Jambi tidak dari kabupaten ke provinsi 7 jam guys. Kita cek dari luar ya Nah, ini kondisi luar ya. Setelah uh, penampilan Farel Prayoga ya. Berapa derajat guys ya? Bisa dilihat. Tadi udah full ya. tadi full ya sekarang udah uh, panasnya nih guys. Ini udah pukul jam 4. Lebih sedikit. Nah, ini kondisinya guys. Kita akan berburu kuliner mungkin ya kita akan unblock kuliner kalau masih ada nah ini <klihat> ini telah perform penamakannya Widih. nah ini deh ini ada berbagai macam umkm ya Widih. nah ini kok kayak itu pasar bedok Widih berbagai macam kulineran Oh ini kulineran oh ini kuliner nih, Warus. mantap Sosis <kuh> Oh ini es ya, wadih Selesnya seger kak, wadih ya, Ini UMKM dari mana kakaknya? Dari sini aja karangannya Oh karangannya ya, oh, warga sini ya ya Wadih, seger sekali Seger sih ya, dimana siap Udah kayak pasar bedug ya Iya, Iya, ya. oke. Okay. Mari Bu lanjut. Ya, okay. Iya, oke. Nah ya, ini. Ini uh, salah satu UMKM warga ya. Nah, ini ini bakso bakar ya. Bang, izin Bang ya. Widih. Widih. Oh, monggo. Hmm, ini bakso ya. Seperti biasa kita akan konten. Widih. Oh, ini bakso bakar masih Bakso bakar ya? Iya. Oh iya. Widih. Sambal kacang ini, Bang. Ya, rendang oh, rendang, man. Widih, ini pasti dari Padang nih. Pasti eh, dari Padangnya, abangnya Ya, widih, udah lama, Bang. Jualan ini, Bang. Udah lama jualan ini. Empat oh, belas oh, tahun, Bang. Ya, widih, kenapa oh, siapa? Oh, Bang Joni. Ya, widih, oke, okay, siap. Widih, oke, tak langsung dulu, Bang. Ya, tak langsung. Makasih, <coughs> wah, ini UMKM ya. wah ini ada penjual oh, ini sosis ya Widih oh. cindu ini asli warga Karanganyar sini ya Widih. Oh. Eh, ya oke Mbak Widih asli mbak ya? Iya iya iya. ini asli ya? Widih. Oh. ini Mbaknya asli mana Mbak? Asli jauh ini jualan om, dari Padang ini. Oh ini Padang ya? Oh iya. Waduh. warga Pak Gerang ke Merangin ya? Dari Padang dari Jawa yang jualan ini oh. <laughs> jauhnya mana Mbak? Jawanya, Iya. <laughs> jauh nah, jauhnya. di segarin ya, wih, lima ribuan ya, Oke okay, kita lanjut lagi yuk. Oke okay. nanti dulu Mbak, saya ngeplak dulu. Wah ini jualan apa ini burger ya, Widih. Burger ini wih Jualan apa kak? Izin ga? <laughs> Buat konten. Wah ini apa burger ya? Burger, widi, mantap, kebab ya, widi, siap. Oke, tak aja dulu kak. Ini, guys, wow, burger kebab ya guys? Jadi eh uh, kita nggak nonton Farel aja, kita ada berburu kuliner ya. Wah banyak nih macam-macam kuliner guys. Ini contohnya widi, panas guys. Wah ini ini apa ini? Izin bu. Wah ini lagi Martabak telur bu ya, ya. Widih mantap. Wih. Wah jadi kita nggak dapat nggak nonton karelnya juga kita dapat uh, momen kulinerannya Wih. Ini buknya si warga sini bu. Oh, ya. Oke. Oke terima kasih bu tanggung lanjut Widih ini apa ini? wui es ya, wui. wah serasa kayak pasar bedug bang ya? wuih. izin bang, wuih di es kelapa muda nih. Wui. oke lanjut lagi. ini apa ini? martabak. ini ya wuih martabak. enggak lagi di ya enggak tidak. tidak, oke izin bang. ini martabaknya. Lanjutin bang, gue ini eh, apa ini, gak ada nafanya nih. bang Mikesa Putra banggal, oke okay, di cek aja bang. Siap, ini apa nih? Ini sate ya, Wudi. Sate. Wudi, izin pak ya, saya bikin vlog, bikin YouTube. Oke okay, siap. Wah, wow, ini proses. <gat> <gat> proses pembuatan es eh, tebu pak ya. Uwe bapaknya gimana pak? Oh, asli di gini ya pak Masih sini lah ya Ini buru merangin ya Ini buru merangin ya Ini udah, udah berapa lama pak jualan tebu ini pak? Udah lah dua tahun Udah dua tahun ya? Wihdih siap ya Ini bapaknya asli sini atau dulu dari Jawa Transfigran? Ya, dari Oh bunga? Wow. <laughs> bunga itu aja ya gak pasti? Iya nah, nah, Ya buah ini pasti sebuahnya ini buah ya. Tebu ya pak ya? Nih, Tadi Bapak nggak nonton Varel dong? Nggak ya? Wih, siap Seru nggak Varel uh, ke sini gimana? Bagaimana? ya? Oke, siap Terima. Wah, ini ada stand makanan ya? Wih Wow, mantap Wai, ada kulineran Wih, di UMKM kami Ini UMKM dari Pak Menang Dari mana nih Bu? Dari sini? Dari Pak Menang ya? jadi ada UMKM nya guys miri, oke mantap jadi. oke jadi guys itu tadi ya berburu kuliner, saya satu kuliner jajanan masyarakat yang ada di di mana ini? Kamili uh, Waterpool ya? Ini sudah udah selesai semua, nah, ini kondisi telah selesai ya? Wah wow. Alhamdulillah uh, untuk acaranya ya, untuk acara Farel Prayoga yang ada di Merangin Jambi. Tempatnya ada di uh, Family Abadi Waterboom. Uh, berjalan lancar ya, tidak ada satu halangan oke okay, Terima kasih banyak buat teman-teman. Ini udah selesai, kita akan balik. Kita akan balik, guys. Kanan balik ya посмотри